Ada yang lagi oleng oh, teman-teman Wih, lihat Halo teman-teman Kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman Wah, kali ini kakak udah menyiapkan keranjang warna biru teman-teman Wah, kakak juga kali ini mainnya lagi di kebun terus teman-teman Oh ya sebelum lanjut Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya Agar kakak bisa semangat lagi dalam mencari konten mainan teman-teman Ya udah sekarang ayo let's go kita cari mainan teman-teman. Wow, wih, apa ini, teman-teman? Wah, wow. ternyata ini ada gantungan baju warna merah. Wah, wow. kirain kakak ini mainan teman-teman. Wow, kita cari kemana ya, teman-teman? Wah, wow. wih, wah, wow. kita lagi ada di pekarangan, teman-teman. Wah, wow. kita cari kemana ya, teman-teman? Wih, lihat! Ternyata, di sini kita menemukan tumpukan mainan teman-teman. Wah, lihat banyak sekali teman-teman mainannya! Wah, ada yang lagi oleng, teman-teman! Wih, lihat, ternyata ini ada sapi, teman-teman! Wow, lihat, kita menemukan sapi di sini! Wih, lihat! kita review ini sapi perah teman-teman wow keren sekali ya teman-teman terus ini apa teman-teman yang oleng lagi wih wow ternyata ini harimau teman-teman lihat wih kita zoom wow keren sekali ya wih kita menemukan harimau wow terus ini apa kita ambil yang mana teman-teman wah ini dulu nih wih Wow, ternyata ini Spinosaurus, teman-teman. Wow, lihat. Spinosaurus yang belakangnya ada siripnya, teman-teman. Lihat. Wih, keren sekali ya, teman-teman. Wow. Terus ini ada. Wah, ini lagi apa, teman-teman? Wah, ternyata ini domba dong. Lihat, lucu sekali, teman-teman. Kita menemukan domba di sini. Wih. Wow, kerennya teman-teman. Wih, keren. Wah, terus ini apa teman-teman? Wah, ini hewan yang berleher panjang teman-teman. Wah, keren sekali ya. Terus ini apa ini teman-teman yang lagi terbalik? Wah, lihat ini hewan yang berada di padang pasir teman-teman. Ya betul, ontak. Wah sekali ya kita menemukan onta di sini Hihihi, keren sekali wah harus ini apa ini tuan wow kalian pasti tahu karena sering dengar lagunya ada yang tahu lagunya lagunya itu badannya besar tangannya kecil kalau mengaum yang lain langsung kabur terek terek Tirek wah keren sekali ya teman-teman. Kita menemukan tirek di sini. Wih, gagah sekali tireknya. Wow. Terus ini ada wi ada kuda zebra dong. Lihat. Wah, kita menemukan kuda zebra. Gemuk sekali ya kuda nya Terus ini ada wah. Ini ada jaguar teman-teman. Wow. Kita menemukan jaguar di sini wih, keren sekali ya terus di sini ada Wih ada cita teman-teman Wah kita menemukan cita di sini Wih Wah terus ini ada Wih apa ini teman-teman Wah ternyata ini para sauro ini adalah dinosaurus yang mempunyai jambul teman-teman lihat Wih kita deketin. Wow. kerennya teman-teman. Wah. Terus ini ada. Wih. Ada si Raja Hutan. Wah. I am Simba. Wah. Keren teman-teman. Ya, Wih. Kita menemukan Simba di sini. Wah. Terus ini ada. Wah. Brontosaurus teman-teman. Wah. Ini dinosaurus yang mempunyai leher panjang. Waduh kita menemukan hewan dinosaurus yang leher panjang wow terus ini ada apa teman-teman wah kamera kakak goyang-goyang teman-teman wah terus ini ada ada apa teman-teman wah kita menemukan gajah teman-teman wah kita menemukan gajah wih keren sekali ya Wow Wah udah habis teman-teman lihat udah di sini semua ya udah segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton dadah